Infografis Platform Merdeka Mengajar Platform Merdeka Mengajar hadir menjadi teman penggerak guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini ada lima menu yang tersedia pada Platform Merdeka Mengajar yang mana dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu produk pengembangan guru dan produk kegiatan belajar mengajar. Produk pengembangan guru terdiri dari tiga menu, yaitu, pertama, pelatihan mandiri. Menu ini memuat berbagai materi pelatihan berkualitas untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Materi di dalamnya dibuat singkat sehingga memudahkan pendidik dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Kedua, video inspirasi. Menu ini berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemdik Butristek dan para ahli. Beragam video ini sudah dikurasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi pendidik. 3. Bukti Karya Saya Menu ini merupakan wadah dokumentasi karya yang menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Karya yang terdokumentasikan dalam menu ini juga dapat dibagikan kepada rekan sejawat untuk saling belajar dan menginspirasi. Sedangkan produk kegiatan belajar mengajar terdiri dari dua menu, yaitu, satu asesmen Murid.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 Dalam menu ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar berupa bahan ajar, modul ajar, modul proyek, atau buku teks berbasis kurikulum merdeka. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi guru.kemedikbud.go.id